Dalam sebuah bodoh-bodoh Macam terhadap dia mukana Ini sudah dong Bring down. Ha, ha, ha. ¡A porja! ¡A porja! Oh, my God.